Lihat teman-teman Banyak sekali mainannya ya teman-teman Wow Lihat ada truk oleng teman-teman Mau ngangkut hewan Ayo teman-teman Kita angkut hewan ya teman-teman Wow Rumahnya keren sekali ya teman-teman Ayo kita buka teman-teman Wow ada apaan itu teman teman wih ayo kita ambil teman teman wow ada si sesebre ya teman teman ayo kita taruh truk oleng teman teman kita taruh sini ya teman teman wow keren sekali teman teman coba kita lihat lagi ya teman-teman, wow, ada lagi gini teman-teman, ayo kita ambil teman-teman, wih, lihat teman-teman, ada jerapah teman-teman, ayo kita taruh teman-teman, di sini ya teman-teman, bareng sama si Cyber teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman Wadidaw, lihat teman-teman Kita buka lagi rumah satunya ya teman-teman Wih, apaan tuh teman-teman Ayo kita ambil teman-teman Wow Ada sisi teman-teman Singa ya teman-teman Wow Wih. sekali teman teman ayo kita masukkan truk oleng ya teman teman kita mau angkut teman teman wow keren sekali teman teman coba kita buka yang ini ya teman teman ayo teman teman kita buka rumah yang satunya ya teman teman ada apaan itu teman teman Wow, lihat teman-teman Wow Ada macan tutul teman-teman Wih, keren sekali ya teman-teman Warnanya kuning teman-teman Ayo kita taruh truk oleng teman-teman Kita taruh sini ya teman-teman Bareng sama si singa teman-teman wow wow wow keren sekali teman teman ayo coba kita lihat lagi teman teman ini ada apaan lagi teman teman wow ada harimau Sumatera, teman teman wih keren sekali teman teman ayo kita taruh truk oleng teman teman kita taruh sini ya teman teman taruh yang warna biru teman-teman. Wow, keren sekali. Wow, ayo kita lihat lagi teman-teman. Ayo kita buka rumahnya teman-teman. Ya, ada apa Ani teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Wih, ada siapa ada teman-teman? Wow keren sekali teman-teman, wow wow wow wow, wow. ayo kita masukkan teman-teman, kita angkut ya, wih keren sekali teman-teman, wow, wow wow wow wow keren sekali teman-teman, lihat teman-teman, keren sekali ya, wow kita lupa teman-teman. Kita belum menutup pintunya ya, teman-teman. Ayo kita tutup dulu, teman-teman. Wow. Ayo kita tutup lagi, teman-teman. Oke. Okay. Saatnya kita jalan ya, teman-teman. Oke, okay, kita jalan, teman-teman.